Okay, Apanya, bu? Halo guys ini lagi bikin apa ya bu? Apa? Apa bu? Napo es campur. Es campur. Hmm, seru. So Jadi mm, makan. Tapi nanti ya, akan ke kulkas. Biar dingin. Biar dingin. Aduh, kan bisa dibilang, kan bisa dimakan, Bu. Cepetan, Bu. Salah, <tuh>, Bu, Bu. Buwati udah terus, Bu.